Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabidinaasta'in amma ba'ad Selamat pagi anak-anak Walaupun ini rekamannya pada Waktu malam hari tapi Saya ucapkan selamat pagi Karena pembelajarannya dilakukan pada waktu pagi hari Pada kesempatan Kali ini Kami akan Menyampaikan Beberapa materi ini akan menyampaikan beberapa materi Tentang pendidikan agama Islam Jadi pembelajaran pada malam Pada pagi hari ini Atau pada situasi saat ini Belum bisa dilaksanakan secara luring Tetapi masih dalam tahap daring Untuk itu Maka pesan saya kepada anak-anak semuanya Belajar yang rajin dan sungguh-sungguh, walaupun tidak bisa tetap langsung dengan bapak atau ibu guru. Sebelum pembelajaran PAI dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Ini adalah kurikulum kita saya. Nama lengkap saya adalah Ahmad Nustangin, S.Pd. Kemudian tempat tanggal lahir saya adalah Banyuwangi, 14 November 1992. Kemudian alamat lengkap saya di dusun gedung agung rt6rw2 desa joe Kecamatan Bangrejo Kabupaten Bang kemudian alamat email saya musmadina@gmail.com kemudian riwayat pendidikan saya saya dulu jenjang SD setengah yaitu kalau di MI Miftah Ulmuna ke Seragung Banyuwangi kemudian lulus tahun 2004 selanjutnya saya melanjutkan di MTSN Pesanggaran alamat di Bulakung Agung Seragung Banyuwangi lulus tahun 2007 kemudian saya melanjutkan pendidikan SMA yaitu paket C di BKB MCD Karyo, di bawah naungan dinas pendidikan Banyuwangi saya berlamat di Songkun, Banyuwangi, saya lulus tahun 2013 Dan saya melanjutkan pendidikan di pendidikan Strata 1 Di Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng, Banyuwangi S1 program studi pendidikan agama Islam selamat di kali putih Genteng, Banyuwangi, lulus tahun 2018 Kemudian untuk pendidikan non formal saya Saya dulu Saya uh, dulu <tuh> belajar di Pondok Pesantren Ratu Salam Banyuwangi mulai dari tahun 2007, kemudian saya pulang di tahun 2018 kemudian saya melaksanakan pendidikan Matiasa Dinia Darul Manja Ula Glimor mulai dari tahun 2007 sampai 2008 kemudian Matiasa Dinia Darul Manja Ula Glimor mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 kemudian Matiasa Dinia Darul Manja Ulia Glimor pada tahun 2020 sampai dengan 2012 untuk kemudian selanjutnya saya di smkn negeri 2, tegal sari mengampu mata pelajaran pendidikan agama islam dan bahasa arab ya demikian kurikulum vitae saya <tuh> kemudian untuk selanjutnya karena ini adalah pertemuan pertama di kbm untuk kelas 10 secara daring. Untuk sebelum pembelajaran dimulai maka saya perlu menyampaikan kepada anak-anak semuanya yaitu tentang kontrak belajar. Jadi, jadi kontrak belajar ini adalah segala sesuatu yang harus ditaati oleh guru dan siswa ketika melaksanakan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. <tuh> perlu diketahui bahwasanya kepada semua anak-anak kelas 10 jurusan DPIB, MM, APHP, dan PKbt bahwa kontrak belajar yang ada pada mata pelajar pendidikan agama Islam yang pertama itu memuat tentang materi materi ini atau kurikulum ini sudah disesuaikan dengan kurikulum khusus pandemi ya. jadi tidak semua kadit yang ada pada sebuah KI Ya, atau pada sebuah bab Pada pelajaran pendidikan agama yang Disampaikan Tapi ya hanya KD-KD tertentu yang disampaikan Karena situasinya Pandemi maka menggunakan kurikulum khusus pandemi Untuk materi yang akan dibahas Di, di pelajaran Pendidikan agama Islam Selama semester ganjil tahun 2021-2022 Yang pertama yaitu KD 3.1 menganalisis Quran surat Al Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al Hujurat ayat 10 serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, kemudian prasangka baik, usnudun dan persaudaraan. Kemudian selanjutnya KD 4.1 membaca Quran surat Al Hujurat ayat 12 Quran surat Al Hujurat ayat 10 sesuai dengan kaedah tajwid dan makhluk dan huruf. Di sini siswa. SMKN 2 Tegasari harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Kemudian KD 3.2 menganalisis Quran Surat al kisrah ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina Kemudian KD 4.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surah ayat 32 Quran Sulat An-Nur ayat 2 dengan lancar Kemudian KD 3.3 Menerapkan ketentuan berpakaian sesuai syarat Islam Kemudian KD 4.3 mempraktikkan tata cara berpakaian sesuai syarat Islam Kemudian KD 3.7 Memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah KD 4.7 Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah Kemudian kalender KBM Semester ganjil ya Semester ganjil Ulangan harian 1 Setelah selesai materi 3.1 Sama dengan 4.1 Sama dengan 4.2 Kemudian ulangan harian 2 Setelah selesai materi 3.3 Sama dengan 4.3 Ulangan harian 3 Setelah selesai materi 3.4 Sama dengan 4.4 Mohon maaf, Vero. 3.3 3.7 ini. Ya, 3.7 4.7. maaf kemudian setelah itu akan dilaksanakan UTS setelah sem selesai materi 3.1 sampai dengan 4.7. Berarti semua kartu yang ada di semester ganjil ini sudah sel selesaikan. Setelah itu baru diadakan semester, ulangan eh, akhir semester oh, maaf. Di ulangan tengah semester setelah selesai materi 3.1 sampai dengan 4.3 ya Kemudian ulangan akhir semester setelah semua KD selesai Kemudian untuk penilaiannya di sini ada ulangan harian, mengumpulkan tugas, UTS, dan UAS untuk penilaian pengetahuan. Kemudian, yang kedua, diskusi dan praktikum untuk penilaian keterampilan dalam pembelajaran daring bisa diganti dengan penugasan, keaktifan, dan kehadiran untuk tambahan nilai. Aturan belajar, ada dua yaitu untuk siswa dan untuk guru Untuk siswa yaitu, kamu bacakan yang untuk siswa saja Siswa yaitu, satu, siswa harus hadir sesuai jam pelajaran daring Dan kedua, siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran daring langsung. Dan yang ketiga, siswa dilarang mengaktifkan aplikasi lainnya yang mendukung belajar daring selama pelajaran berlangsung kecuali jika diminta oleh guru. Dan yang keempat, siswa harus masuk di kelas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam lebih dari 80% dari hari efektif Dan yang nomor lima, siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran, apabila tidak mengerjakan siswa harus melengkapi dengan remedium. Yang keenam, siswa harus menata, menaati dan memasarkan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Jadi itu adalah kontrak belajar yang harus dijalankan oleh warga belajar di kelas 10, pendidikan agama Islam, yaitu antara siswa dan guru. Demikian penjelasan saya untuk pertemuan kali kali ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan menginjak materi. Mohon kontrak belajar ini didownload download. Di e-learning-nya, kemudian di pahalanya, pahalanya punya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.